rental game konsol termasuk PS memang menjadi tren di awal tahun 2000-an hingga saat ini meski saat ini mungkin sudah banyak yang beralih dari game konsol ke game mobile ataupun game PC namun masih banyak yang masih setiap pergi ke rental PS untuk sekedar menghabiskan waktu luang atau untuk beradu skill oke tanpa banyak basa basi kita langsung aja lah kedatangan Messi ke PSG telah menjadi trending pembicaraan di minggu ini selain menjadi berita besar di dunia nyata dan dunia maya hal ini juga menjadi masalah yang cukup serius bagi pecinta rental PS PSG musim ini benar-benar menjadi tim yang mengerikan lihat saja transfernya di musim ini ada kiper utama AC Milan Gianluigi Donnarumma ditambah back senior yang juga merupakan mantan Kapten Real Madrid Sergio Ramos ditambah salah satu pahlawan Liverpool di Liga Champions 2019 yaitu Giorgio Wijnaldum dan yang paling menghebohkan adalah datangnya sang greatest of all time Salah satu mega bintang dunia, Lionel Messi yang baru saja berpisah dari Barcelona Tentu hal ini akan membuat peta kekuatan tim di game PS atau FIFA menjadi kurang berimbang Lihat saja rating yang diberikan kepada pemain-pemain tersebut Sangat mengerikan bukan? Reaksi pun muncul dari para pecinta rental game konsol Salah satunya cuitan candaan dari akun fakta bola yang isinya per hari ini, asosiasi rental PS dunia telah memperlakukan peraturan baru tentang larangan penggunaan klub PSG saat bermain game FIFA atau e-football atau PS, meskipun statement itu hanya candaan tapi cukup untuk mewakili isi hati para penggemar game sepak bola di PS karena sebelumnya pun banyak aturan tidak tertulis yang biasanya dilontarkan para pemain seperti tidak boleh menggunakan umpan wancu yang berpotensi besar untuk gol atau jangan main umpan sundulan kalau strikernya Ibrahimovic ataupun para pemain harus dalam keadaan on fire semua agar permainan berlangsung adil dan masih banyak lagi aturan-aturan lainnya tentunya kalian yang suka bermain game ini pun suka punya aturan tersendiri saat bertanding melawan teman kalian bukan coba tulis di komentar aturan apa yang suka kalian buat memang hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya dimana saat itu rating Cristiano Ronaldo di PES 2013 terlalu over sehingga membuat siapapun yang bertanding melawan Real Madrid menjadi lumayan terintimidasi Bahkan sebagian orang juga menyebutnya sebagai manusia akurat Saking hebatnya skill Ronaldo dalam mencetak gol di game ini Sampai-sampai pada musim di mana Ronaldo pindah dari Real Madrid Banyak juga para pemain rental yang juga pindah klub Yang tadinya mereka memainkan Real Madrid pindah memakai Juventus Mereka itulah yang mendapatkan gelar fans Ronaldo FC Maka untuk kalian pecinta rental game konsol, bersiaplah Mungkin jika rental PS telah buka lagi dengan normal, kalian akan melihat para bocah yang berebut untuk memainkan PSG. Lalu kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian tipe pemain yang suka berpindah-pindah klub, penyuka klub dengan rating besar, atau seperti saya yang lebih suka memakai klub kecil? Tulis di komentar.